Virgiawan Listanto, yang terkenal dengan nama panggung Iwan Fals, lahir di Jakarta tanggal 3 September tahun 1961. Iwan Fals adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu. Masa kecil Iwan Fals dihabiskan di Bandung, pernah juga tinggal di jeda Arab Saudi selama 8 bulan. Bakat musiknya makin terasa di usia 13 tahun, di mana Iwan banyak menghabiskan waktunya dengan mengamen di sekitaran Bandung. Pada bulan April tahun 1984, Iwan Fals harus berurusan dengan aparat keamanan dan sempat ditahan dan diinterogasi selama dua minggu karena menyanyikan lirik lagu Demokrasi Nasi. Pola sederhana, juga Mbak Tini pada sebuah konser di Pekanbaru, Iwan Fals kini telah menjadi legenda musik Indonesia, dan masuk ke dalam daftar 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stone.